Sub, -like, bersama saya bersama di video kali ini jangan lupa subscribe dan like yang subscribe Nah kali ini kita akan kedatangan sapi baru itu namanya Insyaallah yuk kita lihat dulu dengan sekalian, sekalian kita ngomber pagi, tapi udah menjelang siang ini jadi telat ya tadi pagi karena ngurusin bisnis saya yang ke-10 sibuk banget hari ini jadi kurang ngurusi sapi ya jadi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 bulu-bulunya cukup unik sekali. Ya, tinggi ya pekon itu. Jadi ini kedalangan sapi baru kemarin baru beli itu seharga Montavario barulah. Alhamdulillah anak babon. Kita lihat ya ke dalam. Nih, ini sapi. Ini kita namakan Suro karena yang di sana itu kauja sendiri namanya Surti, yang putih ini namanya Sarti dan ini namanya Suro yang laki-laki. Oke, okay, sure. okay. dan gue namanya siapa nggak tahu nih? <tuh> nah. nah video kali ini kita akan juga mengombor sapinya ini, karena body skornya ini sapi masih body skor kalau nggak tahu itu tulang-tulangnya itu pada kelihatan karena itu kebanyakan menyusui anaknya ya, jadi vitaminnya itu. Terkuras untuk anaknya sendiri. Jadi kita akan mengomber dulu. Oke. Ikuti kami dulu ngombornya bagaimana supaya body score itu kembali lagi. Nah, ini contoh komboran saya ya. Ini itu Tidak atau dinamakan kalian itu bekatul ya kalau di sana ini. Kita cukup dua jenis saja. Bekatul sama kulit kedelai karena ya cuma itu aja yang murah besok karena urusan bisnis saya itu yang banyak sekali jadi nggak sempat beli polarnya polar itu harganya cuma murah 5000 per kilo atau berapa ya nggak tahulah kita kombor pagi siang sore Eh sore pagi dan sore ya komborannya itu nah kayak gini ya guys sama tadi itu dikasih gula sama garam supaya karena saya baru beli di online tetes tepungnya belum datang jadi kita pakai gula aja oke okay. seperti ini komborannya oke okay, seperti ini jadi agak encer aja gak apa-apa ya kalau menurut anda yang komboran kering ya gak apa-apa sih tapi ya saya menurut saya sendiri menggonggok bener ya yuk kita kombor Arti. Arti. Arti. Bangan. Bangan. oke di tangan ini. Ini kembarnya cukup bagus sekali, cukup lahat ya. Tapi sayangnya di sini itu, sini mbak, ini tuh body sekornya kurang. Jadi itu vitamin yang terkurang sini. Nah. <tuh> aduh, ternyata Sarti tidak tidak sangat ini kiri ini dengan si Sarti ini Surtinya ini eh jangan Sarti seperti sini ya dimu ya dimu eh ini sini sini ini ini, ini. Komber, bu. Bu, tak kombor ngguk ngguk tak kombor anak enggak nah ini komborannya ini cukup bagus untuk komboran seperti ini ya guys jadinya ini agak takut sama si Surti karena baru datang tadi malam ya. Seperti ini ya, bacon putih. Ini seperti ini. Tanduknya juga kayak hilang. <tuh> Tapi anaknya juga lumayan gede ya. Lumayan gede ini. Nih anaknya ini. Lumayan tinggi tegak. Ini nah kita akan coba rencananya. Buat kandang baru ini, yuk ke daerah sini. Kita akan buat kandang untuk si suronya. Ini suronya, kita akan kandangkan ke sini. Ikutakan ini ya, di sini sudah saya bersihkan sama Bapak saya kemarin. Ini seperti ini, kita bersihkan ini rencana untuk kandang untuk si suronya ini, supaya bebas saja lah kalau di kandang. Masalahnya kayak pengalaman sapinya Mbah Pong kemarin meninggal kabar duka dari si Legi ternyata meninggal dunia dan saya cukup meratapi meratapi. <tuh> saya agak sedih guys. Ya, ya jadi ukurannya kita lihat aja di sini. Kalau yang belum lihat video yang Legi itu bisa cek YouTube ya di atas sini ada di sini kuburannya baru dikuburkan tadi pagi tanggal sekarang tanggal berapa ini 25 ya 25 ini dikuburkan di sini jadi ini kandang petet legi kita videoin lagi nanti kita lanjutin lagi ke videonya padahal indukannya itu indukannya itu bagus banget tapi entah kenapa kemarin itu sore habis asar itu Uh, terjadi kecelakaan ya. Jadi si surti itu judul juntil, eh, si legi itu juntil juntil, juntil juntil dalam bahasa Indonesia itu apa ya? melompat melompat. Nah melompat melompat jadi kepencang atau gimana itu nggak tahu ya. Juga nggak tahu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Jadilah tanah ini. Dan kok ya emang jadi peternak itu harus harus gimana ya? Seperti saya dulu lah Ngingoni, babon, hedok Tukune, semono, regone semono Larang-larang Malah ada dianak tuh Tak dol ke Yogur payu semono Yogur sidik-sidik lah Jadi pernah itu harus ono kerugiannya ya Ya seperti itu Nah cukup sekian video kami ini Sambil mengompor juga Kita wawancara ini eh, Ada waktu Luang saya ini dan semoga ini video ini bermanfaat buat anda semuanya dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya guys subscribe tekan tombol subscribe di bawah ini ya bantu-bantulah buat monetis mohon maaf jadi yuk bantu-bantu jangan lupa like comment dan subscribe Oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.